Tekan tombol subscribe. Selamat datang di channel kesayangan kalian, ya Anjay kesayangan. <gülüyor> Hari ini kita akan bermain dengan teknik terbaru kita, ya Barbar Echot. -bar Kenapa kita harus barbar, cuy? Karena barbar -bar itu adalah lawan dari rungkat, Gesia. Anjay, lawan dari rungkat.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 belum kena cek pantau Victor!